Makanya sabar itu Sabar Bukan kalah Ketika kita sabar dan memaafkan Urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai Dan ketika diselesaikan Kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu Jadi kalau kita sudah memaafkan Dan menahan diri Nanti akan dilupakan oleh Allah Tidak ingat lagi masalah itu Kita bisa move on mengerjakan yang baik Tapi dia akan selalu ingat kita yang paling berbahaya Kalau tidak ditobati Tidak ditobati Itu akan istidraj Terus mencari kesalahan Sampai bahkan Tidak pernah merasa bosan Itu yang bahaya Jelas ya